Kusta adalah salah satu penyakit menular. Kusta juga disebut sebagai penyakit menular yang teralerga. <SILENCIO> Banyak mitos yang berkembang di masyarakat tentang kusta. Sama halnya yang dirasakan oleh Indi, di mana ia jauhi orang-orang sekitarnya karena dianggap terkena penyakit kodok. saya penderita kusta awalnya ada bercak merah di bagian pipi terus itu tidak gatal dan juga tidak sakit terus lama-kelamaan saya merasakan keanehan di bawah di kaki saya itu rasanya seperti ada yang lumpuh terus semakin Terus seperti itu, apa kaki saya semakin melemah melemah dan rasanya itu semakin hilang Setelah kaki saya luka tidak terasa, saya memutuskan untuk periksa ke puskesmas terdekat. Setelah saya sampai di puskesmas, saya diperiksa oleh petugas puskesmas. Saya terus dikasih tahu oleh petugas puskesmas kalau saya itu mengidam penyakit kusta. Setelah saya dikasih tahu oleh petugas Saya merasakan Kecewa dan rasa takut Soalnya Saya takut dijauhi oleh Keluarga dan Teman-teman yang Dekat dengan saya Setelah Apa yang saya takutkan Ternyata benar-benar terjadi -benar Beberapa Dari tetangga saya Sudah mulai ada yang menjauhi saya Dan saya saya kecewa dengan keadaan saya yang seperti ini Soalnya dengan keadaan penyakit yang saya Midam ini Karena tetangga saya sudah mulai Menjauhi saya Jadi saya jarang berkomunikasi Dengan tetangga Akhirnya selama saya dalam pengobatan Saya bertemu tim khusus Kusta Setelah saya tahu dari tim Khusus kusta, bahwa penyakit kusta bukan kutukan dan juga bisa disembuhkan. Tidak ada PPMK mempunyai hak yang sama pada warga masyarakat pada umumnya. Mari kita rangkul mereka, jangan dikucilkan, jangan diskriminasi, mari kita ubah stigma. Rangkul mereka dan mereka merasa dianggap keberadaan. Saya berharap kepada seluruh masyarakat eh, memberikan support kepada para penderita kusta, tidak ada kata eh, mendiskriminasi kemudian menjauhi penderita kusta. Karena penderita kusta bisa disembuhkan, sekalipun menular cuma bisa disembuhkan dengan minum obat teratur dan bersubuh seperti biasa. Awalnya saya dan keluarga menganggap penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan. Sehingga saya dan keluarga saya itu menjauh dari orang yang mengalami kusta ini. Setelah bertemu dengan tim khusus ke kusta saya dijelaskan bahwa penyakit itu bisa disembuhkan dan dapat dicegah sehingga yang awalnya saya menjauh sekarang saya bisa berinteraksi dengan orang yang mengalami penyakit kusta tersebut dan pada saat ini saya ingin meminta maaf kepada mas selama ini saya telah menjauhi mas dan sekarang saya tidak akan berbuat sedemikian. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah sembuh. Dan untuk orang-orang yang mengalami kusta, jangan putus asa, semangat terus, minum obat secara rutin, kusta bisa disembuhkan dan bisa dicegah. Terima kasih kepada petugas Puskesmas dan khusus tim kusta, saya sudah disembuhkan. Dan dikasih obat secara rutin. Terima kasih, motivasinya, dan semangatnya dari petugas khusus kusta untuk saya. Sukses selalu.